Liverpool akan mengganggu rencana besar manajer Manchester United Erik Ten Hag untuk reuni dengan gelandang Barcelona Frankie de Jong yang merupakan buruan utama Erik Ten Hag sejak bursa transfer 2022. MU sebenarnya sudah sepakat dengan Barcelona soal nilai transfer de Jong. Tapi de Jong milih bertahan di Barcelona dan menolak pindah ke Old Trafford. Ten Hag tetap akan mengejar de Jong pada bursa transfer Januari tahun 2023. Namun Red Devil mendapat gangguan dari Liverpool yang akan merekrut De Jong untuk mengatasi lini tengah The Red yang keropos akibat badai cedera. De Jong mulai frustasi di Barcelona dan mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan Nou Camp. Begitu juga dengan Barcelona yang mendorong De Jong untuk pindah klub karena keuangan klub yang kurang sehat.